Tak bisa ku hindari, tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdekup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan. Untuk kali ini saja Beri aku kekuatan Untuk menatap matanya Mohon Tuhan Untuk kali ini saja lancarkanlah hariku Hariku bersama Aku bersamanya Kau tahu betapa aku Lemah di hadapannya Kau tahu berapa lama Aku mendamanya Mohon tu kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku hariku bersamanya hariku bersamanya Hari bersamanya, hari bersamanya. Oh, mohon Tuhan untuk kali ini saja. Beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Bukarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya Hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya